Masya Allah hari ini. Masya Allah sama serbarung kak barang. bersama kita sudah. udah udah tarui, saya kunutin lagi Masya sengaja. Masya Allah supaya, supaya, supaya rumahnya berkah satu. Amin. Kemudian yang kedua ini kan malam dua puluh lagi. Iya malam ganjil terakhir. terakhir. terakhir. terakhir. terakhir. Iya bulan Ramadhan Masya Allah. Jadi biar berkah anak doa anak kunutin anak kunutin panjang sama gitu saya banyak banyak doanya buat antum juga buat keluarga insyaallah. Ini promosi balik kesehatan dan keberkahan Amin amin betul amin amin. Siap di chat-chat ya. Siap ya. Insyaallah nanti kita main bola bareng lagi. Siap, sampai ketemu. Iya, Mau ke balik ke Makassar. Oh selamat nih PSM juara nih. Oh iya PSM ya. juara. <l> Detik-detik kemunculan Lesti saat live Rizky Bilar tentunya membuat para fans Leslar bahagia Bunda Lesti membawa parcel tentunya untuk dibagikan sebagai bagian dari santunan pada anak-anak yatim lihat. Hmm, Gimana menurut kalian sesuai tidak ya seru banget tentunya bagi Lesla Lover